Selamat Hari Minggu, adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti HMPT pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta Alkitabnya, agar kita bisa mengikuti HMPT dengan nyaman. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Minggu, adik-adik tersayang. Yuk, adik-adik, ucapin -adik. Selamat Hari Minggu ke Mama. Papa, Opa, Oma, Om, Tante, dan Kakak Adik yang ada di samping kalian, ya Kak Zaldi, apa kabar Kak? Baik, Kak Dina, Kak Dina, apa kabar? Puji Tuhan, baik dong. Kak. Puji Tuhan, nah puji Tuhan juga nih, adik-adik. Kalau saat ini kita masih bisa beribadah secara online, yes, Kak Dina. Walaupun secara online, semangat untuk ibadahnya, jangan sampai kendor ya adik-adik. Karena hari ini kita akan belajar banyak loh dari firman Tuhan. Hari ini kakak-kakak yang bertugas, pertama nih, ada Kak Reza sebagai pelayan firman Tuhan. Kira-kira hmm, siapa lagi ya kak ya? Ada Kak Brandon Betul. sebagai kitaris. Nah terus, yang main kahon ada Kak Hosea, lalu... Ada Kak sebagai liturgos Dan juga Kak Dina tentunya. Mari adik-adik, kita siapkan diri kita, hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 385, baitnya yang pertama sampai yang ketiga, Burung Pipit yang kecil. Burung Pipit yang kecil Dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus Pada kesempatan kali ini, kami akan memulai ibadah PT kami Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami semua Agar kami bisa mengikuti ibadah PT ini sampai dengan selesainya Menyerahkan ibadah kami ke depan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya Kebajikannya tetap untuk selamanya Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar Pengasih dan penyayang orang yang adil Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakan giginya lalu hancur Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan Adik-adik silahkan duduk kembali Kak Reza udah nunggu ini buat menyampaikan firman Tuhan hari ini Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan ya Nah sebelum kita belajar firman Tuhan Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 bait yang pertama sampai yang kedua Kitab Suci Hartaku. beli baju beragam warna pakai yang merah terang mereka selamat hari minggu sobat runa, selamat menyambut minggu ketiga sebelum paskah minggu ini kita memasuki minggu ketiga sebelum paskah atau yang dikenal dengan nama Paskah enggak kerasa ya sebentar lagi kita akan masuk dan memperingati kebangkitan tuhan yesus dari maut yang juga kita percaya sebagai tanda keselamatan kita dari dosa paskah kali ini mungkin akan kembali kita nikmati dari rumah masing-masing seperti tahun lalu tapi selalu ingat ya, kalau Tuhan kita itu nggak di, bisa dibatasin sama tembok gereja. Ia hadir di setiap langkah kita. Jadi, walaupun harus beribadah di rumah, tetap percaya kalau Tuhan selalu beserta. Setiap hari Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Salah satunya lewat firman Tuhan. Hari ini Kareza mau mengajak adik-adik membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Yuk kita siapin Alkitabnya dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ezra 7, ayat 1-10 sudah terbuka kitabnya. Kalau sudah terbuka, waktunya kita minta bimbingan dari Roh Kudus supaya kita nggak salah nih memahami firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Dalam ungkapan syukur kami kepadamu, Tuhan, kami mau berterima kasih kalau kami boleh bangun pada pagi tadi dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Sebentar, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah memampukan kami dapat memahami firman-Mu ini dengan hikmat yang hanya daripada-Mu saja. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ezra 7 ayat 1 sampai 10 beginilah firman Tuhan. Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang mengatakan. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Sasta, raja negeri Persia maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia Bin Salum, Bin Zadok, Bin Ahitub, Bin Amaria, Bin Azaria, Bin Merayot, Bin Zarahya, Bin Uzi, Bin Bukki, Bin Abisua, Bin Pinehas, Bin Eleazar, Bin Harun, yaitu Harun, Imam Kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya.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 Kitab Ezra adalah salah satu kitab perjanjian lama yang berisi kisah orang Israel yang dipulangkan dari pembuangan di Babel. Sebelum kita masuk ke bacaan hari ini, kita tengok dulu yuk kisah-kisah sebelumnya. Kita mulai dari pasal yang pertama, yang juga menjadi materi ibadah minggu lalu yang dibawakan oleh Kavani. Ada yang ingat? Kalau ada adik-adik yang ingat, keren banget. Tapi kalau pada lupa, Kakak bantuin ya, pasal 1 kita buka. Pasal 1 dari Kitab Ezra secara singkat menceritakan tentang Raja Kores... ...yang dipakai Allah menjadi jalan pulangnya bangsa Yehuda dari Tanah Babel. Kemudian, dilanjut ya, kita ke pasal 2. Nah, di pasal 2 ini diberi judul oleh LAI, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Artinya, di pasal 2 ini menyebutkan siapa saja sih yang pulang dari Tanah Babel... ...dan siapa aja orang-orang yang jadi rombongan pertama pulang ke Yerusalem. Mereka pulang ke Israel... Dan diizinkan oleh Raja Kores untuk membangun Bait Suci lagi, Bait Suci yang telah hancur sebelumnya. Nah, itu semua diceritakan di pasalnya yang ketiga. Tapi, adik-adik, pembangunan Bait Suci ini nggak jalan mulus-mulus saja -mulus nih. Ada hambatan akibat perlawanan oleh orang-orang yang menjadi lawan bangsa Yehuda. Nah, kisah perlawanan itu kita bisa lihat di pasalnya yang keempat yang diberi judul "Lalai Pembangunan Yerusalem Terhambat oleh Perlawanan". Nah, perlawanan itu akhirnya dipatahkan oleh Raja Darius yang memberi izin untuk membangun Bait Suci kembali. Pembangunan dilanjutkan dan selesai ketika diceritakan di pasalnya yang ke-6. Nah, adik-adik, itu adalah inti bahasan dari kitab Ezra pasal 1 sampai pasal 6. Sekarang kita balik ke bacaan hari ini yaitu pasal 7 ayat 1 sampai 10. Di pasal 7 ini tokoh Ezra baru munculnya adik-adik. Dia digambarkan sebagai sosok keturunan dari para imam yang terkenal di Israel. Bahkan kalau kita lihat silsilah atau garis keturunan yang ditulis pada ayat 1-5, ia adalah keturunan Harun, imam kepala Israel. Nih adik-adik, kenapa ya sampai harus dicatat semua garis keturunan itu di pasal 7 ini? Silsilah ditulis untuk menunjukkan dengan jelas siapa Ezra itu dan dari mana asal-usulnya. Asal-usul ini juga menunjukkan dalam budaya seperti apa sih Ezra dibentuk. Selanjutnya kita kenalan dikit yuk, siapa sih Ezra ini? Ezra adalah seorang ahli kitab yang pandai banget dan ngerti banget sama Taurat Musa. Dia juga orang yang dipercaya sama Raja Arta Sasta untuk memimpin saat itu. Ezra dipercaya untuk membawa rombongan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk memulihkan rohani orang-orang di sana. Gak cuma dikasih kepercayaan memimpinnya adik-adik. Lebih dari itu, Raja janji bakal turutin semua keinginan Ezra. Ezra ini deket banget ya sama Raja. Bayangin deh, kalau kalian punya kedekatan dengan penguasa, terus kalian dikasih kebebasan minta apa aja yang kalian mau. Enak kali ya? Udah-udah, yang ada nanti kita sungguh terlalu dalam lamunan. Kayak lagu yang di TikTok tuh. Lanjut, kenapa ya Ezra bisa dapat semua keuntungan ini Bahasa sekarang itu free priviliates. Pastinya Ezra ini sebagai keturunan imam terkenal banget. Bakal menjalin kerjasama dan relasi yang baik dengan raja. Kakak yakin Ezra adalah orang yang jago nih dalam menjalin hubungan baik dengan raja. Buktinya dia sampai dikasih kepercayaan yang begitu besar oleh raja. Selain itu dengan kepercayaan yang besar tadi Ezra juga pasti seorang yang bisa dipercaya. Bahkan sampai seorang raja aja percaya sama dia. Ya kan? Ezra juga memakai kepercayaan dengan memimpin kerombongan dengan baik. Dia tahu tujuan kepulangannya adalah untuk memulihkan rohani orang Israel. Makanya dia juga nggak sembarangan membawa rombongan. Kalau kita lihat di ayat 7, di ayat 7 itu, dia bawa orang-orang yang berperan di bait Allah. Siapa aja sih? Kita lihat yuk. Ezra 7, ayatnya yang ketujuh. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel. Dan imam, Orang lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun 7 zaman Raja atas Sasta. Artinya tadi dia bawa Imam, orang lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Nah pastinya orang-orang ini bakal membantu dia dalam menjalankan tugas dan tujuannya di bait Allah. Nih kakak simpulin ya, Ezra itu keturunan Imam terkenal yang pastinya punya sifat dan budaya dari orang tuanya yang keren banget pasti. Pandai kitab suci, pandai bergaul, bisa dipercaya, dekat dengan raja, dan saling mendukung dengan raja. Jadi, poin-poin penting pribadi Ezra yang bisa kita jadiin contoh nih: Ezra adalah teladan baik bagi kita dalam banyak hal, salah satunya dalam membangun pertemanan dan hubungan baik dengan sesama kita. Kalau adik-adik, gimana hubungan sama teman, tetangga, saudara, atau orang-orang di sekitar kita? Pasti baik juga dong. Yuk kita meneladan sikap Ezra yang membangun hubungan yang saling mendukung dan menopang dengan banyak orang. Sehingga akhirnya ia boleh dipercaya dengan perkara yang besar. Itu adalah teladan yang pertama yang bisa kita peroleh dari Ezra. Selanjutnya, setelah kita lihat dari sisi Ezra, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Ezra. Di bacaan hari ini, kita lihat ada dua kali disebutkan tangan Tuhan melindungi dia. Ezra dalam semua kerja layannya, senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan dia merespon perlindungan Tuhan dengan ketaatan dan pelayanan yang terbaik dari dirinya. Dia merespon perlindungan Tuhan dengan mengerjakan pekerjaan Tuhan sebaik mungkin. Ia berjalan sekitar empat bulan dalam penanggalan Israel, dari bulan pertama sampai bulan kelima. Eh tapi itu bukan berarti Januari sampai Mei ya adik-adik. Di ini penanggalan yang dipakai adalah penanggalan orang-orang Israel di zaman dulu. Empat bulan perjalanan tentu bukan perjalanan yang sebentar, apalagi mulus-mulus saja. -mulus Kita bisa melihat Ezra menjalaninya dengan perlindungan Tuhan, dan karena perlindungan Tuhan itu, Ezra bertekad untuk meresponnya dengan meneliti kitab Taurat lebih baik lagi. Kemudian gak cuma meneliti, tapi dia juga melakukan dan mengajarkannya bagi umat Allah. Sebuah respon yang patut banget ditiru nih adik-adik. Jadi, apa yang bisa adik-adik lakukan setelah mendengar cerita Ezra, yang jadi cerita pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kalau kakak sih jadi kepikiran beberapa poin nih. Yang pertama, menjalin pertemanan yang baik dengan orang-orang. Pertemanan yang saling mendukung, yang saling menopang, yang saling membangun. Sebagaimana diajarkan Ezra, yang tampak dalam hubungan baiknya dengan Raja. Yang kedua, merespon kebaikan dan perlindungan Allah yang begitu terasa dalam hidup ini, dengan melakukan perintahnya. tuh dengan sungguh-sungguh banget adik-adik. Ezra aja, yang seorang ahli kitab dan taurat, tetap mau kok meneliti dan belajar lebih dalam lagi. Artinya, dia mau terus mengembangkan potensi dan kemampuannya, untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik gimana? Apa yang mau adik-adik lakukan? Kakak mau ngajak adik-adik untuk meneladan Ezra. Yuk kita meneladan Ezra. Selamat bertumbuh dan berkembang dalam hikmat Tuhan ya adik-adik, dan Nila orang-orang yang bisa membuat adik-adik semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya, Allah menguatkan adik-adik dalam menjalani hidup sehari-hari. Amin. Menurut pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari adik-adik kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar. Firman yang mengajak kami untuk dapat membangun sebuah pertemanan yang baik, saling menopang, saling mendukung dan menolong. Serta merespon Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami dengan kerjalaan kami yang maksimal, mengembangkan potensi yang bisa kami punya untuk semakin lagi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan maka mampukan kami, kuatkan kami dan jadikanlah kami Allah Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi namamu ya Tuhan terima kasih ya Bapak kami mau melanjutkan ibadah kami kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami ya Bapak inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa amin selamat melanjutkan ibadah adik-adik terima kasih Kak Reza untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Adik-adik, sebagai respon kita terhadap perlindungan Tuhan... ...mari kita membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Benar sekali, yaitu relasi yang saling menopang, saling mendukung, dan membangun. Marilah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang saling menguatkan sesama. Mari kita merespon firman Tuhan... Dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432 Baiknya yang pertama yang berjudul Jika Padaku Ditanyakan Jika Padaku Ditanyakan apa aku... Haktunya kita dengerin warta PT nih adik-adik. Ada apa aja ya kak warta PT-nya? Kira-kira ada apa aja nih. Yuk disimak bareng-bareng. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu ke kalian warta PT untuk minggu ini. Yang pertama kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang mau melayani di minggu ini. Untuk pelayan firmannya ada kak Reza. Untuk liturgosnya ada kak Zeldie dan kak Dina. Dan pemusiknya ada kakak sendiri kak Brandon dan kak Hosea. Tuhan memberkati kita dan pelayanan kita. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan adik lain yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan terus menyertai kita. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan melalui QR Code ini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, GOPAY, dan lain-lainnya. Yang terakhir, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti SPT dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi. Itu aja warta PT minggu ini, selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Kadina dan adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Tapi jangan sedih ya, minggu depan kita akan bertemu lagi untuk beribadah bersama lagi. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk menutup ibadahnya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 Aku mau berjalan dengan juru selamatku Adik-adik, perlindungan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita dan mengajak kita untuk meresponsnya dengan memberi hidup kita bagi Tuhan. Seperti Ezra yang membangun relasi baik dengan Raja, marilah kita juga membangun hubungan baik dengan sesama kita. Hubungan yang saling mendukung, menopang, dan membangun. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dan memohon berkat Tuhan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Alam pabrik surga, terima kasih untuk hari ini. Ibadah boleh berjalan, ya Tuhan. Kami percaya bahwa ini semua terjadi dalam tangan kasih-Mu, seperti tangan Tuhan yang melindungi Ezra. Kiranya juga tangan Tuhan senantiasa melindungi kami, melindungi bangsa kami, melindungi gereja kami, melindungi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pergumulan dan kerinduan yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam doa kami hari lepas hari, biarlah kami boleh semakin dekat dengan-Mu. Dan semakin menjadi kemuliaan bagi namamu. Pakailah kami menjadi alatmu ya Tuhan. Jadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Maka dari itu Tuhan kami mohon berkat Tuhan boleh hadir bagi kami. Sekarang ya Tuhan kiranya berkat Tuhan mengikuti kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan dengan roh kudus. Menyertai kita sekalian dari hari ini, esok kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar kita nih bisa beribadah kembali di gereja dan sekolah juga bisa tatap muka. Dan yang pasti ingat juga pesan Ibu 3 M: mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Hindari kerumunan ya. Kami segenap kakak layan yang bertugas pamit. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari minggu. Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus memberkati.